Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama pompa. Pompa sekarang ada di kota Tasik Malaya. Oke, sekarang pompa mencari kulineran-kulineran yang khas dari Tasik Malaya. Pokoknya, pompa sekarang ada di Jalan Panjulutan. Katanya di sini tuh ada nasi cipur. Cipur itu alias kencur. Kalau itu ya. Makanya kan itu agak-agak aneh gitu ya, nasi campur cikur gitu. Kayak, itu kan biasanya cikur itu biasanya dibuat jamu, ini disatuin sama nasi gitu. Makanya itu Yang pertama, semuanya pantengin terus. pompa sekarang di Tasik, pokoknya. Selama beberapa hari kita kewineran-kewineran di kota Tasik. Makanya stay tune terus. Let's go. bu, nasi tipu bu, dengan bu, Ibu liya. Ibu liya, ya, ramai di bisa kayak jadi ada menunya pilihannya itu kayak gini, ya bu, ada paru, ada ayam, ada siap ayam goreng ayamnya tiap apa apa sama kalau itu udah ingat kan pencok, giliran ah. habis kacang, ya. Boleh kacang, boleh boleh boleh boleh. Ya. Boleh sama karo Mama. Siap. Siap, kita, kita, kita, Ditung, uh... Siap ditunggu. Kita ditunggu. Kita ditunggu di sana. udah datang sama pom-pom pesan ayam sama parut ini kalau sini tuh disebutnya pencok pencok, tacam tuh, kita, co kita coba dulu ya ini soalnya baru pertama kali makan nasi cipu Hmm, pedas memang enggak pedas memang enggak jadi tahu beras kencur yang ditekan jamu nah kayak gitu <tuk> <tuk> tapi enak, gurih-gurih ada gurihnya ada ini Dan, ini ada apa? ini tuh apa ini? bukan awan. apa? serundeng serundeng, terus kita coba ini sambohnya juga nih sambohnya, samboh terasi atau pedas tau ya pakai coba pakai pan dulu sama jangan lupa Nah, ini ayamnya. Kata si ibu, tinggal pakainya doang. Ngerti nggak ya, apa-apa, yang bukan sapi ayam. Oh, iya, sapi sapi mah iya, jadi iya, tuh iya, iya, iya, iya, iya, enaknya tuh disatuin, sambal, sama, sama yang ini, pencok, alias karacok. pencoknya kayak. lagi main, baru. iya lah, lah. Makan lagi udah, sana udah, udah, udah, udah, aja udah, udah, para, para, para, <gifat kameramen> aja udah, udah, udah, Kalau udah, udah, udah, udah, udah, udah, rame gitu ternyata enak gitu si nasi cikurnya si cikurnya tuh enak nggak nggak kalau nggak kalau nggak disatukan itu kayak kita minum beras cincur gitu beras dicuri di jamu loh nah kayak gitu kalau misalnya udah disatuin semuanya pakai apa bumbing sambalnya ma pencoknya Pernah ada hilang ya. ada yang cuma rasa yang pernah ada okay, lagi Hai, semuanya masih mau makan lagi gitu, enggak? Hai, mantap! Hai, hai, hai, hai, ini tempat hai, hai, hai, hai, di sini hitungannya, ya. per, per porsi puluh per dua per dua, dua puluh per menu puluh dua, dua kalau dua, dua puluh menu dua puluh dua, dua ayam, satuan. Jadi kalau ini, Oh dua satuan. dua, nah, Nasi ayam dua, dua dua, puluh kalau sama dua, gitu, dua, mukanya ya. dari jam berapa sampai jam berapa Teh? dari jam 2 sampai jam 9 jam 2 kirain Teh, jam 4 tadi saya liatnya oh, dibutuhnya jam 4 iya dulu, gitu. kalau dulu gitu ya. udah lama Teh bukan sini Teh? udah alhamdulillah udah lama jadi kalau misalnya ke sini ada di jalan Panjerutan ya panjurutan. Jalan panjurutan. Uh, teh, ya. iya, Panjerutan makasih Teh, maka ya, oh, makin selalu. rame ya udah dimasakin ke Youtube Teh iya uh, ya. teman-teman, wah wow. Kulineran malam ini hari perdana udah sih Lanjut lagi kita cari makan malam Menu-menu khas yang bukan khas-khas juga sama viral juga yang ada di Pasif Malaya Makanya jangan kemana-mana stay tune terus di stay di pom, pom cuap Jangan lupa di support juga caranya di subscribe, di like, di comment, and share ya Jadi kita lanjut oke? Okay? Jangan kemana-mana, bye!